serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat ada vitamin tipis-tipis dulu nih persahabat ya Masya Allah masih momen di acara resepsi pernikahan AAB ini kita melihat persahabat ya, pasangan pasangan bilar ini membuat kita semakin bahagia dan memang benar-benar menjadi pusat perhatian banyak orang luar biasa seperti mereka berdua yang tentunya jadi pengantin Masya Allah mudah-mudahan sehat untuk Leslar dan semoga semakin banyak lagi dukungan yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita ini Kita simak juga bersama dia ya. Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Watch ini mengatakan Masya Allah posenya kompak, sehat dan bahagia selalu Amin Mudah-mudahan bahagia selalu untuk Leslar Dan semoga rumah tangganya Sakina mewedah dan merahmah amin kemudian juga bersama ya kita lihat nih cidukan vitamin yang benar-benar lebih membahagiakan lagi ketika leslar bersama ya foto bareng dengan penggemar masya Allah. mudah-mudahan ini oleh kesengan kita tentunya selalu memberikan kejutan bahagia dan kita pun pastinya bahagia bersama ya saat melihat postingan ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kejutan dari Lesti dan Rizky Bilar. Masya Allah banget ya. Kita bangga dan pastinya kita selalu bahagia. Berikutnya juga persahabat yang kita simak. nih kabar yang sangat membanggakan sekali untuk voting sementara. didominasi female single of the years. Alhamdulillah persahabatnya ya Bunda Lesti mendapatkan poin 4,5 juta votes. Persahabat yang masih menduduki posisi pertama... Di ajang Indonesian Music World 2022 Bangga dan pastinya kita juga jangan lengah Terus semangat voting Lesti di IMA 2022 Bismillah juara dan bisa membawa pulang Piala penghargaan Indonesian Music World 2022 Untuk berikutnya bersama disimbang juga Di wangan igas Bunda Lesti 3 jam yang lalu merepost kembali Postingan dari Asylamah Masya Allah Mereka memang benar-benar bersahabat -benar ya Sohib besti banget Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin dan terjaga dengan baik Antara Leslar dengan keluarga Abi Ramzi, Amin Kita selalu mendoakan, kita selalu mendukung dan selalu mensupport idola kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik Serta vitamin-vitamin terbaru lainnya malam hari ini Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru dan bahagia dari Let's Lar. Tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi menurut terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh